Agus hmm. illahirohmahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innal hamdalillah ma'budu wa nasta'inu wa nasta Wa la tamatunna illa wa antum muslimun. Ya ladhi min Wa Wa rijalan wa nisa'a. bihi wal alham. Innallaha kana malaykum raqiba. Ya Wa yusli lakum a'malakum fayakil lakum dunuubakum wa may wa rasulah, faqad faza fawzan amma ba'ad, fa inna aqal hadisi kitabullah fa khairul hadi hadi muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam asharal umuri muhdatsatuha fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah Wakil Abdullah Latifinar. Alhamdulillah di subuh hari ini kita diberikan nikmat yang sangat besar oleh Allah Subhanahu Wataala. Karena itu kita memuji Allah Subhanahu Wataala dengan pujian yang sangat tinggi. Karena Allah Subhanahu Wataala itu dipuji tanpa batas. Kita ketika bangun dari tidur itu pun kita dianjurkan untuk Pertama kali mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kita ucapkan adalah. Alhamdulillah. Alladhi ahiyana. Wa'dama amatana. Wa'ilaihin nusur. Segala pujian hanyalah milik Allah. Yang dengan nikmat Darinya. Alhamdulillah. Alladhi ahiyana. Segala pujian itu hanyalah milik Allah. Yang mana dia telah menghidupkan kita setelah dia mematikan kita wa ilaihin nusyur dan kepadanya kita akan dikumpulkan pada hari kiamat untuk mempertanggungjawabkan kehidupan kita di dunia ini maka perhatikan ketika seorang hamba baru saja bangun dari tidurnya dia memuji Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segalanya maka dia sebutkan apa alladzi ahyana yang telah menghidupkan kita ba'da ma amatana setelah dia mematikan kita wa ilaihin nusyur dan kepadanya kita akan dikembalikan atau dikumpulkan pada hari kiamat maka kehidupan kita ketika kita bangun maka itu Allah kehidupan kita ini ketika kita tidur tidur itu adalah saudara dari kematian makanya ketika kita meletakkan tubuh kita ingin tidur apa yang kita ucapkan wa amut. dengan namamu Ya Allah saya hidup dan saya mati maka hidup dan mati kita ini hanya untuk Allah dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka nikmat tidur itu adalah nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala yang mengaturnya demikian pula kita bisa bangun lagi dari tidur kita, maka itu Allah SWT pula yang membangunkannya. Makanya para ulama as-salaf, mereka apabila mau tidur, biasanya berpesan kepada istrinya, kepada keluarganya. yaitu jangan sampai ketika dia bangun tidur, itu atau ketika dia tidur dan dia tidak bangun lagi. Dan tidak bangun lagi. Makanya di dalam doa yang panjang, dengan saya dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu ada sebuah doa yang siapa meletakkan dirinya dia baca doa itu kemudian dia mati dalam keadaan tidur maka dia insyaallah taala akan masuk surga itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah di subuh hari ini kita dibangunkan kembali oleh Allah subhanahu wa taala dengan nikmat yang sangat besar karena kita langsung mengingat Allah bisa beribadah kepadanya maka itu tidak semua orang bisa melakukannya. Maka banyak manusia ketika dia tidur dan dia lupa dan nikmat tidur itu. Ketika dia dibangunkan kembali oleh Allah SWT, itu pun dia lupa untuk mengingat Allah. Kadang ada yang bangun baru terbuka matanya yang dia ingat sudah hutang yang di bank. Yang dia bangun baru buka matanya yang dia ingat pekerjaannya. Kan begitu? Tapi Alhamdulillah. Ketika kita bangun langsung kita ingat Allah. Alhamdulillah. Al-Ladhi akhyanah ba'dama amatana wa ilaihi nusur. Segala pujian hanyalah milik Allah yang telah menghidupkan kita setelah Dia mematikan kita dan hanya kepadanya kita akan dikembalikan. Itu menunjukkan bahawa kehidupan kita ini utuh dipertanggungjawabkan. Kemudian di subuh hari juga Nabi saw. Apabila selesai dari solat subuh. Itu beliau senantiasa berdoa dengan tiga doa. Karena itu disebutkan oleh Ummu Salamah. Itu salah seorang istri beliau. Jadi kalau disebut salah seorang istri beliau, berarti istri beliau lebih dari satu ya. Ini Nabi kita Muhammad. Jadi Nabi kita Muhammad itu adalah bapak poligami. Ini artinya contoh bagi kita. Makanya tidak boleh kita mencela poligami itu. Jadi jangan kita menyalahkan kalau ada orang yang berpoligami, lalu kita marah-marah. Karena Nabi kita Muhammad itu istrinya dua belas, ya. Cuma yang sama beliau terakhir itu, dengan saya, sembilan orang. Karena ada dua orang yang beliau ceraikan. Pernah begitu. Jadi Nabi kita Muhammad SAW, salah seorang istri beliau bernama Ummu Salamah, itu pernah berkata, ya karena Rasulullah SAW adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila beliau selesai dari solat subuh. Ya, selesai dari apa? Solat subuh. Ba'da ayusallima. Setelah beliau salam. Maka beliau mengucapkan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an warizkan tayyiban wa amalan mutakabbala. Ya, kalau dibaca lengkap wa'amalan mutakabbalan. Nah, kalau kita berhenti dibaca apa wa'amalan mutakabala. Ini yang dibaca oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini disebutkan oleh beliau karena Rasulullah dalam bahasa Arab kana itu yufidul istimror. Itu menunjukkan terus menerus atau paling tidak sering sekali. Dia mengucapkan apa Allahumma ya Allah. Allahumma itu artinya ya Allah. Karena asal kalimatnya itu diawali dengan panggilan nida. Ya, gitu ya. Kemudian Allah artinya wahai Allah. Ya, supaya lebih mengagungkan Allah Subhanahu wa taala maka nama Allah itu dikedepankan, disebut lebih dahulu. Makanya dikatakan Allahu, berarti Allah dulu disebutkan. Ini untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian huruf ya tadi diperkenalkan dan diganti dengan huruf mim yang di hanya dibaca "Allahumma". Jadi dua bimnya "Allahumma", artinya "Ya Allah". Ini bentuk panggilan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa itu? Ini sesungguhnya saya. Ini itu gabungan dari "Inna" dan "Ya". Yaitu artinya apa? Saya ya. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya saya. Inna itu dalam bahasa Arab adalah ditakid. Untuk menguatkan. Artinya untuk menguatkan apa yang ingin disampaikan. Itu supaya lebih kuat. Artinya sesungguhnya. Itu kalau dalam pelajaran ilmu nahu, inna itu memiliki dua fungsi. Kalau terhadap sesuatu yang orang sudah yakin, ketika ditambah inna sesungguhnya itu supaya semakin menambah keyakinan. Kalau terhadap orang yang masih ragu-ragu, didatangkan ini, huruf ini inna sesungguhnya itu untuk menghilangkan keraguan-keraguan. Artinya tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Makanya sini ketika Rasulullah SAW menyebut di sini ini sesungguhnya saya. Ini menunjukkan betul-betulnya ini beliau meminta, faham ya? Ini menunjukkan betul-betulnya beliau meminta. Jadi Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya saya as'aluka meminta kepadaMu. Ini menunjukkan kepada kita Nabi kita meminta kepada siapa? kepada kepada Allah swt. Ini pelajaran bagi kita ya bahwa Nabi kita Muhammad itu adalah orang yang telah dijamin surga. Dan telah dijamin pula untuk diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan yang akan datang. Tapi bersamaan dengan itu, beliau tidak bisa mengatur diri beliau sendiri. Maka dalam perkara kehidupannya di dunia ini, itu beliau meminta kepada Allah SWT dalam perkara yang dia butuhkan dari perkara-perkara dunia dan akhirat. Jadi Nabi kita, itu beliau meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala apa yang beliau butuhkan. Makanya kata beliau As saya meminta kepadamu. Jadi memintanya kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini menunjukkan kepada kita bahawa dalam segala urusan kita itu kalau kita butuh maka minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Rasulullah ketika memperpesan kepada Abdullah bin Abbas ya waktu itu Rasulullah menganggil Abdullah bin Amfaz untuk mengajarkan beberapa kalimat. Di antaranya beliau sebutkan, apa, Ikhbadillah jahpatka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Ikhbadillah tajidhu tujahaka. Jagalah Allah, maka engkau akan mendapati Allah berada di hadapanmu. Artinya akan membimbing kamu. Boleh kata Rasulullah, Iza sa'arta pasalillah. Dan jika kamu meminta, mintalah kepada Allah. Ini perintah beliau. Wajib tak anta, pasti ambillah. Jika kamu meminta pertolongan, maka minta pula pertolongan kepada Allah. Nah ini kalau meminta itu minta kepada Allah. Maka kata Rasulullah, kalau kamu putus saja tali sandalmu, maka mintalah kepada Allah. Itu menunjukkan ketergantungan hamba kepada Allah Swt. Jadi jangan ketika ada masalah kita minta kepada Selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kadang terjadi ya. Makanya Imam Nur Qayyib menyebutkan. Kata beliau garam kita saja yang habis di dapur. Itu hendaknya minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan ngomel-ngomel dulu ibu-ibu. dasar, Kalau tidak kasih uang belanja. Saya minta dulu kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Karena Allah yang memberikan itu kepada kita. Kalau ada urusan kita yang susah. Minta kepada Allah. Apa-apa yang kita kurang darinya. Jawab di dalam Al-Quran. Ya Allah SWT berfirman. Wa'imin say'in. Ini disebut dalam surat Al-Hijr. Wa'imin say'in. Dan tidak ada sesuatu pun. Illa'indana khazainuh. Kecuali di sisi kamilah, kata Allah, perbendaharaannya. Kecuali apa? Di sisi kamilah, perbendaharaan segala sesuatu itu. Ini kata Imam Ibn Qayyim dalam kitab Al-Fawa'id. Bahawa terkandung. Kunzun minal kunuz, Terkandung apa? Perbendaraan. Dari perbendaraan-perbendaraan. Maka kalau sesuatu itu diminta. Dan dicari kepada yang tidak memiliki perbendaraannya. Dan dia tidak pula memiliki dan memegang kunci-kunci perbendaraan tersebut. Maka itu hanyalah kepayahan dan kesusahan saja. Tidak akan dapat tetapi ketika kita minta kepada dia yang memiliki perbendaraan tersebut itu siapa Allah dia memiliki perbendaraan segala sesuatu maka kalau kita minta kepada dia maka dia akan memberi kepada kita Allah itu memberi sesuai dengan kebutuhan hamba makanya kalau kita meminta kepada siapa kepada dia makanya wa anna muntaha dan sungguh kepada Allah diakhirkan yang kita dapat itu semuanya berakhir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dari sana kita dapat. Karena dia memiliki perbandaraannya. Dan dia memegang kunci-kunci perbenaran tersebut. Maka kalau kita meminta kepada selain dia. Maka itu tidak mungkin dapat. Paham ya? Yang ini diperhatikan di dalam kehidupan kita di dunia ini. karena itu Rasulullah walaupun beliau adalah hamba yang paling mulia. Dijamin kehidupannya telah diampuni dosa yang telah lalu dan akan datang. Bahkan beliau telah dijamin surga Beliau tidak bisa mendatangkan sesuatu Tidak pernah saya dengar itu dalam hadis Atau dalam cerita sahabat Dari kitab-kitab syiroh Bahwa Nabi itu kalau habis sholat Dia buka sajadahnya, keluar uang di situ Itu tidak ada Paham ya? Kalau dia tepuk sajadahnya Banyak uang di situ Tidak ada seperti itu Ini cerita-cerita dongeng itu memang Bikin orang banyak tertipu ya Akhirnya orang banyaklah tersesat Gara-gara dongeng tapi Nabi kita Muhammad tidak seperti itu beliau. Tapi setiap habis sholat subuh, sebelum beliau mengawali aktivitas dalam kehidupan dunianya, ah, beliau berdoa dengan doa ini. Ah, setiap subuh. Allahumma inni as'aluka. Ya Allah, sesungguhnya saya meminta kepadamu. Akan nah, ditambah dengan ini. Itu menguatkan. Artinya betul-betul ini meminta. Bukan hanya sekedar, kadang sebagai manusia berdoa itu santai Ya Allah, berisa ya Allah Tapi dia tidak sadar, kayak orang menghayal saja Gimana mau dikabulkan? Kalau minta itu betul-betul Ya Hati itu betul-betul Usuk Betul-betul harapan penuh Agar Allah memberi dia Begitu kalau meminta Jadi Kalau kita ingin berdoa, berdoa sendiri kalau kita ingin meminta, minta kepada Allah. Betul-betul kita minta dengan hati kita yang tulus. Penuh harapan kepada dia. Yakin kita pasti dia memberi kepada kita. Begitu. Makanya Nabi ketika mengatakan, ini sesungguhnya saya. Ini untuk apa? Untuk menguatkan. Paham ya? Jadi jangan bergantung kepada orang yang berdoa. Sebagian manusia, kalau kita jadi imam misalnya di kampung, di masjid-masjid itu kadang-kadang kalau kita tidak berdoa ribut mereka, ya apa ah, imam tidak berdoa, ya kan? Padahal itu doa masing-masing kita berdoa minta kebutuhan kita. Ada juga kalau imam berdoa tidak tahu apa yang dia baca imam biar ya amin saja, amin. amin, amin, amin, apa begini, ya harusnya amin. Ya, betul amin, betul-betul begitu. Kan sering terjadi begitu ya. Cuma saya kan sering melihat begitu. Saya tidak menyinggung. Memang kenyataan terjadi banyak begitu. Jadi kalau kita minta, minta. Jangan bergantung kepada imam. Kenapa imam tidak berdoa? Ya kamu kalau butuh, minta kepada Allah. Begitu. Makanya Nabi ini, kebutuhan dia, dia minta kepada siapa? Kepada Allah juga. Dia baca sendiri. Paham? Ini begitu ya. Tapi kalau kita misalnya minta doakan dari orang, itu boleh saja. Sebagaimana Nabi perintah kepada Umar untuk minta didoakan oleh siapa? Uwais al qarni itu boleh paham, ya. Tapi, kalau perintah Nabi juga seperti misalnya orang safar, nanti katanya, "Kalau kamu dalam safarmu, ikutkan kami dalam doamu." Nah, itu boleh mendoakan saudaranya. Ya, tapi nak mesti ya, kita kalau ada orang yang jadi imam harus dia baca doa, harus kita mengaminkan. Nak mesti itu, jadi kalau meminta itu kebutuhan, minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya, Nabi di sini meminta apa? Allahumma. Dia panggil dengan panggilan Ya Allah. Menunjukkan betul-betul dia. Ya Allah. Ini sesungguhnya saya as'aluka meminta kepadamu. Disebut oleh Nabi ini, Saya meminta kepadamu. Bukan kepada selainnya. Apa yang beliau minta? Tiga perkara. Tiga perkara yang pertama ilman nafi'an. Ilmu yang bermanfaat. Jadi yang pertama kali diminta oleh Nabi, ilmu. Bukan sembarang ilmu, tetapi ilmu itu sifatnya nafian, bermanfaat. Yang kedua, wariskan tayyiban dan rezeki yang baik. Bukan sekedar rezeki, tapi rezekinya beliau minta yang baik. Dan yang ketiga, uang wa amalan wa'amalan bala dan amalan yang diterima. Bukan sekedar beramal ini tiga ini terkait ya terikat ini satu dua tiga ini saling mendukung yang pertama nabi minta apa ilmu ilmu tapi ilmu ini bermanfaat yang kedua rezeki tapi rezeki yang baik bukan sekedar rezeki ya bukan asal kita dapat banyak itu oh hebat sudah katanya enggak tapi minta rezeki yang bermanfaat jelas ya apa rezeki yang baik yang ketiga amalan Minta kau adalah amalan yang diterima. Bukan hanya sekedar banyaknya amalan. Tiga ini terikat. Dengan ilmu yang bermanfaat, kita mencari rezeki, kita akan mendapatkan rezeki yang baik. Karena rezeki yang baik itu tidaklah didapatkan kecuali dia menempuh jalan dengan jalan yang dia mengetahui. Ini jalan yang bagus ditempuh, ini yang tidak bagus. Paham ya? Sehingga dia mendapatkan rezeki yang baik. Dan yang ketiga, dia beramal karena amalan yang didukung oleh ilmu yang bermanfaat dan makanan yang halal, rezeki yang baik, maka amalan kita akan diterima. Paham? Amalan kita akan diterima. Karena itu amalan yang dibarengi dengan rezeki yang tidak baik, itu akan tertolak. Tidak akan diterima. Demikian pula rezeki, itu kita mencari rezeki tidak dibangun di atas ilmu agama, maka yang penting dapat. Halal, haram, hantam semuanya. Kan begitu. Sebabnya tidak peduli. Yang penting kita bisa lebih. Di pandangan manusia. Mau halal, mau haram, tidak peduli. Tapi ketika seorang hamba itu punya ilmu. Ilmu ini yang akan membentengi dia. Yang menuntun dia. Yang membuat dia takut kepada Allah SWT. Makanya Nabi meminta yang pertama kali apa? Ilmu yang bermanfaat. Baik, kita lihat di sini. Kenapa Nabi meminta ilmu yang bermanfaat? Ini sebelum beliau mengawali aktivitas yang dalam kehidupannya. Minta dulu ilmu yang bermanfaat. Supaya dia berjalan nanti di kehidupan ini. Di siang harinya. Itu mendapati apa? Dia berjalan di atas ilmu. Karena itu Nabi kita Muhammad. Di dalam Al-Quran. ya Di dalam surat Toha. Itu diperintah oleh Allah untuk meminta tambahan ilmu. Kul katakannya Muhammad. Muhammad. Rabbi zidni ilman. Wahai Tuhanku, tambahkan kepadaku ilmu. Nah, itu ya. Beliau meminta tambahan apa? Ilmu. Beliau tidak meminta tambahan harta. Beliau tidak meminta tambahan yang lain dan yang lainnya. Tapi hanya ilmu yang Allah perintah untuk minta tambahan di situ. Ini perintah langsung dari Allah. Kul katakannya Muhammad. Rabbi zidni ilman. Wahai Rabbku tambahkan kepadaku ilmu. Karena itu kalau kita hidup harus senantiasa ini meminta tambahan ilmu. Karena ilmu itulah kunci segala kebaikan. Dia adalah pokok segala kebahagiaan. Pokok segala keselamatan itu dengan ilmu agama. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam senantiasa juga berdoa dalam doa yang lain meminta ilmu yang bermanfaat. Kata beliau Allahumma manfaatni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa ilman. Wahai Rabbku apa Allahumma manfaatni ya Allah berikanlah manfaat kepadaku terhadap apa yang engkau telah ajarkan kepadaku. Jadi kalau beliau sudah diajarkan ilmu, sudah dapat ilmu ini. Jadi ini diminta lagi kepada Allah agar ilmu yang kita miliki itu bermanfaat. Faham? Jadi jangan bangga dengan sudah banyaknya saja. Tapi minta agar ilmu yang telah ada itu menjadi manfaat. Makanya dikatakan oleh beliau Allahumma manfa'ni, Ya Allah berikanlah manfaat kepadaku tani terhadap apa yang kau telah ajarkan kepadaku. Kemudian yang kedua wa'allimni dan ajarkan kepadaku ma'yanfa'uni apa-apa yang bermanfaat untukku, nah, minta yang kedua diajari lagi, tapi minta diajari dengan sesuatu yang bermanfaat. Bermanfaat, kemudian yang ketiga, wazibni ilman dan tambahkan kepadaku ilmu. Nah, ini lihat ya, kalau ilmu itu bermanfaat, itu pasti akan membawa kebahagiaan bagi seorang hamba. Karena itu, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan. Apa kata beliau? Man yuridillahu bihi khairan yufakih hufid din. Man, siapa saja. Yang Allah inginkan pada dia kebaikan. Kebaikan ini mencakup seluruh kebaikan. ya, Di dunia, di alam kubur dan di akhirat. Untuk kita dan untuk orang lain. Siapapun yang Allah inginkan pada dia kebaikan... Apa jawabannya? Yifakih hufid din. Allah fahamkan dia di dalam agama. Kapan Allah berikan kepada dia pemahaman di dalam agama ini, maka dia akan mendapatkan kebaikan. Faham ya? Itu pentingnya itu ilmu. Dan itu ilmu, itu adalah jalan keselamatan. Makanya Ali bin Abi Thalib berkata, ketika dia berpesan kepada Kumail bin Ziyad, murid beliau. Kata beliau, ini Kumail bin Ziyad, dia ketemu di darah yang jauh ya, ini siapa namanya? Ali bin Abi Tholib Ini bukan di Madinah beliau bertemu. Kalau salah di daerah di daerah Iran atau Irak begitu ya, daerah situ. Waktu itu. Beliau bertemu, maka beliau perpesan kepada Kumail bin Ziyad. Beliau tarik tangannya. Setelah beliau nasihati, beliau sampaikan. Ketahuilah, kata beliau, ilmu itu lebih berharga daripada harta. Sebab ilmu itu dia yang akan menjaga kamu Sedangkan harta Itu kamu yang menjaganya Coba lihat ya Kalau harta kita semakin bertambah oh Semakin pusing kita jaga itu Tapi ilmu semakin bertambah ilmu kita Semakin dijaga kita oleh ilmu kita Semakin dijaga Yang pertama semakin dijaga kita dari rasa malu Coba kalau kita tidak berilmu salat Salah-salah malu kita itu ya Kan begitu tak? Saya ingat dulu waktu masih anak-anak. Sholat tidak becus. Karena tidak tahu ilmunya. Akhirnya apa? Kita malu sendiri. Kalau sudah tua begitu tidak punya ilmu sholat. Wah itu malu-maluin namanya. Paham ya? Hati-hati itu. Makanya di sini. Kata beliau kalau kamu berilmu. Maka ilmu yang akan menjaga kamu. Tapi kalau kamu berharta. Punya harta. Kamu yang menjaga hartamu. Yakin atau tidak ini? Ini kita punya HP ini harta kan? Oh dijaga sekali tuh Kalau ketinggalan di WS itu. Baru Allah. Eh HP ku lari itu. Nah tinggalkan sholatnya itu. Yakin saya. Coba. Bih. Coba. Apalagi namanya iPhone. Oh eh. Ketinggalan di situ. Baru dia mentakbir. Ketinggalan. Eh, lari dulu cari. Tengah mati cari. Di mana HP ku oh eh? Mau ditanya semua orang di situ. Kira-kira gimana ya? Itu baru ini. Belum lagi harta yang banyak. Saya mati aja agai. Pertama lagi hartanya. oh Ada rumah waletnya berhasil. Satu bulan lima kilo. Lima kilo belum puluhan kilo. Oh dijaga terus itu? Dijaga terus. Dipantau terus CCTV-nya. Sampai ada orang masuk. Kan begitu ya? Eh Masuki orang nanti ini. Kedengaran lagi. Ada walet orang di sebelahnya. Dicuri. Eh, kaget lagi bangun tidur. Tidak tenang itu nang itu, bingung dia sudah. Kan begitu. Tapi kalau kita berilmu, dimanapun kita berpijak, ilmu ini menjaga kita. Lihat ya, ilmu itu menjaga kita. Menjaga adab kita. Yang menjaga kita dari apa? Mencari rezeki yang tidak halal. Ketika kita berdagang misalnya, atau kita bekerja di perusahaan, atau kerja di dimanapun. Itu ilmu yang menjaga kita. Karena ilmu itu di dalam Al-Quran disebut dengan Sultan. Sultan itu artinya pemimpin. Ya, kadang ketika Allah menurunkan ini, wahyu kepada Nabi disebut sultan. Dia pemimpin. Karena ilmu itu memimpin jiwa kita. Ketika kita punya ilmu ini tidak boleh, sudah dia pimpin kita, tidak boleh. Ini keutamaan, dia pimpin kita untuk melakukan keutamaan. Makanya ilmu itu kalau dia bermanfaat, nah itu akan membawa kebahagiaan. Tapi ada juga ilmu tidak bermanfaat. Orang memiliki ilmu, tetapi tidak memberi manfaat kepada dia. Ini tidak bisa terjaga dia. Makanya di dalam Al-Quran. Itu disebut apa? Seperti kisah. Himar. Yahmilu asfaro. Dalam surat Al-Jumu'ah itu ya. Seperti keledai. Dia membawa kitab-kitab. Ini kitab-kitab ini kan ilmu bermanfaat. Tapi. di si keledai ini tidak bisa mendapatkan manfaat dari ilmu itu. Nah, itu di sini yang kita minta berlindung kepada Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Asalnya, ilmunya bermanfaat, tapi tidak memberi manfaat kepada Dia. Ini yang dikhawatirkan pada diri kita: kita sudah punya ilmu, sudah mengetahui, sudah kenal ini, tapi kalau Dia tidak memberikan manfaat kepada kita, itu membahayakan. Makanya, Nabi tadi minta, "Apa? Ya Allah, jadikanlah manfaat kepadaku terhadap apa yang Engkau telah ajarkan kepadaku." dan ajarkan kepadaku apa-apa yang memberi manfaat kepadaku dan tambahkan kepadaku ilmu. Makanya dalam dalam doa nabi yang lain, beliau berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Aaudzubika min ilmin la yanfa'. Dan saya berlindung kepadamu ya Allah dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ini perhatikan semua ini. Jadi ilmu itu memang asalnya ilmu agama tidak ada yang tidak bermanfaat, bermanfaat semuanya. Cuma ketika orang yang memiliki ilmu itu Karena tidak memberi manfaat kepada dia Paham ya? Ya sebagian teman-teman Masya Allah Apalagi anak muda Dia tahu bahwa ilmu Itu apa namanya Kadang Kondisi yang kita harus begini dan begini Tapi di lingkungan dia bergabung dengan Orang-orang yang tidak berilmu Woi, malu saya ah karena ini tadi Akhirnya ikut juga menjadi anak pang ya. Ada ikhwah Masya Allah Cukurannya Masya Allah, mantap sekali Kirinya begini panjang ini padahal orang yang sudah belajar Itu tidak bermanfaat ilmunya begitu Paham ya? Tidak bermanfaat Kalau pakai songkok malu dia Paham ya? Malu Kalau pakai jenggot malu dia Masa kita anak muda berjenggot orang bilang tua Itu kalau berjenggot itu Yang berjenggot orang tua Tidak itu akhwat suka yang berjenggot dia coba tanya Kalau dia lihat pakai yang pakai jubah Terdapat kesenggok putih, rapi, ada jenggotnya, tipis-tipis. Weh, pasti menaksir akhwat itu. Tidak mau dia cari orang awam, itu akhwat. Dia cari orang yang belajar. Coba saja. Kalau kita ingin dapat akhwat, dia belajar baik-baik. Jadikan -baik. ilmunya bermanfaat. Itu bermanfaat, ya? Jelas. Jangan senyum-senyum saja. Buktikan. Begitu. Iya. Coba lihat itu. Tidak mau itu dia cari yang jelek-jelek itu akhwat. Pasti dia cari orang yang belajar. Yang penampilannya bagus. Kalau orang bilang ada ikhwah tapi rantas Tidak mau dia itu. nggak mau. Jelas ya? Itu terbukti. Banyak sudah korban itu akhwat itu. Gara-gara ikhwah begitu. Ya, tapi saya tidak menyinggung di sini. Tidak ada di sini. Memang belum kelihatan. Nanti setelah itu baru kelihatan. <laughs> Jadi jelas, jelas ya? Baik. Ini ilmu ini. Perhatikan. Mari kita lanjut yang kedua dan ketiga karena saya sudah mau waktu jam 6. Kemudian yang kedua, apa? rezeki yang baik. Rezeki yang baik. Nah, rezeki yang baik ini bagaimana caranya mendapatkan rezeki yang baik setelah dia punya ilmu yang bermanfaat. Itu pentingnya itu. Dia punya ilmu yang bermanfaat, ilmu ini yang apa tadi? menuntun dia mendapatkan rezeki yang baik. Ketika dia beraktivitas di siang hari mencari nafkah, nah ilmu ini tadi, yang memberi manfaat kepada dia. Paham ya? Dia tahu mencari rezeki itu yang mana, dan perlu diambil, yang mana tidak. Bukan asal hantam saja. Bukan banyaknya saja. Makanya di sini, ilmu ini wajib bagi seorang laki-laki, bagi seorang wanita. Supaya bermanfaat. Kadang, si suami punya ilmu bermanfaat. Tapi si istri tidak punya ilmu bermanfaat. Ketika suami mau keluar rumah mencari rezeki, nah dibisik-bisik oleh istrinya. Awas kau pulanglah, tidak bawa banyak, awas memang. Jadi suaminya pusing. Sudah ada ilmunya tadi, woy. gimana ini tapi nanti marah istriku. Nah lebih kalah dengan istrinya. Seperti kisah ya, ada seorang ulama itu zaman dulu pergi ke Mekkah dia. Pergi berhaji. Sebenarnya berhaji dia apa terjadi? Dia mau beli pakaian, beli kain di sebuah toko. Ternyata ini pemilik toko bersumpah-sumpah palsu ini. apa Untuk meladiskan dagangannya. Kan tidak boleh dalam agama. Itu akhirnya dia pergi keluar. Cari tempat lain. Tapi beberapa tahun kemudian. Kalau salah sebut setahun atau dua tahun berikutnya. Dia datang lagi ke Mekah. Ketemu lagi orang itu. Tapi sudah bagus cara menjualnya. Dia tanya, bukankah kamu dulu yang begini-begini? Katanya, iya. Dan kenapa kamu berobat? Begini katanya. Nah, perhatikan ya. Saya menjungung sedikit ini. Jadi, katanya dulu saya punya istri. Jadi, istri saya itu, kalau saya pulang, katanya bawa hasil yang banyak, dia terus merasa kurang. Tapi kalau saya pulang, bawa hasil yang sedikit, uh, dia celah. Saya itu yang menyebabkan dia apa pusing, bagaimana cara mendapat banyak terus. Makanya, dia bagaimana supaya laris dagangannya, apa pun yang dia lakukan. Lalu katanya, Allah mewafatkan istri saya itu, mate istrinya. Lalu katanya, "Semenikah lagi dengan seorang wanita?" Nah, seorang wanita ini bagus. Apabila semua keluar, katanya pergi berusaha, dia pegang baju saya, "Wahai suamiku, bertakwalah kepada Allah, jangan beri makan kami dengan sesuatu yang haram." Kira-kira suami, kalau diingatkan oleh istri, begini apa yang terjadi? Enak, perasaan kan begitu. Lalu, apa kata istrinya, "Kalau kamu dapat banyak, kita bersyukur kepada Allah." Dan kalau kamu dapat sedikit, bahkan tidak dapat sekalipun, tidak usah khawatir. Nah, ini istri solehah ini. Saya akan membantu kamu dengan menenun kain katanya. Ya, menenun kain. Lihat, itu istri yang baik. Ini ternyata memberikan pengaruh ini kepada orang yang berusaha tadi untuk mencari rezeki. Itu pengaruh ya. Dan itu teman-teman juga itu memberikan pengaruh. Kita berusaha bagus, sudah menempuh yang halal, menghindar yang haram, dibisik-bisik oleh hei lambat kau berkembang kalau begitu coba begini cepat akhirnya pusing pusing pusing pusing ikut ini gunanya ilmu tadi ya membentengi kita jelas jadi minta yang kedua rezeki yang baik rezeki itu Allah telah tetapkan untuk kita hanya datangnya ada dengan cara yang halal ada dengan cara yang haram tapi sama rezeki itu datangnya kepada kita kita mau dapat dengan cara yang halal ya begitu juga kita tempuh dengan cara yang haram, tetap begitu. Hanya ketika kita menempuh, mencarinya dengan cara yang haram, ini kita dibalas dengan dosa. Kita mencari dengan cara yang halal, ini kita diberkahi. Karena itu makanan zaman sekalian, harta kita itu semuanya akan dihisap. Akan dihisap. Karena itu orang miskin, itu 500 tahun perjalanan mendahului orang kaya masuk surga. Tapi yang kaya jangan khawatir tidak masuk surga ya. Kalau ingin cepat masuk surga banyak-banyak bersodakoh, Begitu. Makanya kata Nabi, apa ya? ala Orang-orang miskin dari orang-orang beriman, itu masuk surga, itu mendahului orang kayanya, itu setengah hari. Jadi setengah hari ini berapa jaraknya? Kata Nabi setengah hari itu nilainya 500 tahun perjalanan. Duluan mereka masuk surga, karena tidak banyak dihisap. Tapi ini, banyak hisapnya ini orang kaya tadi. Apalagi kaya dari hasil yang tidak jelas. Kaya korupsi, kaya merampok, kaya zalim, kaya menipu. Kan begitu. Misalnya, tapi saya tidak menyinggung ya. Kalau ada, ya begitu, itu bahaya bagi kita. Ini perhatikan. kan itu di sini kata Nabi. Daging. Yang tumbuh dari harta yang haram Itu neraka lebih pantas untuk dia Ya kalau kita misalnya mati ya Daging kita ini tumbuh Masya Allah kita jadi gemuk, makan enak terus Tapi dari harta yang haram Dari rezeki yang tidak baik Itu neraka lebih pantas kata Nabi Dan ingat Sesuatu yang haram, rezeki yang tidak baik Itu akan menghalangi kita Malas beribadah Malas beribadah, susah beribadah Dan tidak akan diterima ibadah kita kalau dibarengi dengan makanan yang haram. Kita tahu kisah dalam hadis Imam Muslim itu. Yang Nabi sebutkan. Tawyibun, la balu illa Allah maha baik. Tidak menerima kecuali dari yang baik-baik saja. Makanya setelah itu Nabi sebutkan apa? Ada seorang laki-laki. Makanya kan Allah perintah kepada para rasul. Hulu minat tayibat. Ya kan? Makanlah makanan yang baik. beramal amal yang soleh. Makanya diperintah kepada orang beriman makanlah dari makanan yang baik yang Allah telah rezekikan kepada kalian. Diperintah dari yang baik. Makanya disebutkan oleh Nabi ada seorang laki-laki dia mengadakan safar yang panjang, ya, rambutnya kusut, pakaiannya berdebu, menunjukkan safar yang panjang perjalanan. Sedangkan musafir itu doanya tidak tidak ditolak. Itu asalnya kan musafir. Apalagi dia angkat tangannya ke langit. Mengangkat tangan kata Nabi, Allah malu untuk tidak memberi sampai hamba itu menurunkan tangannya. Yang ketiga dia panggil Ya Robbi Ya Robbi, wahai Tuhan, wahai Tuanku. Ini doa yang banyak dipanjatkan oleh para Nabi dan para Rasul di dalam Al-Quran dengan Ya Robbi. Tapi kenapa kata Nabi Wamat amuhu haromun? makanan haram. Wamas robuhu haromun minumannya minuman yang haram. Wa mal basuhu haramun. Pakaiannya, pakaian yang haram. Wa guziya bil haram. Dia dikenyangkan dengan sesuatu yang haram. Fa'anna yustajabali dalik. Lalu bagaimana bisa dikabulkan doanya? Makanya kalau dia berdoa, berdoa mengulai. Kenapa tidak pernah terkabul doaku? Kau berdoa ingin dikabulkan. Tapi kau nak periksa dirimu. Paham? Ini yang perlu diperiksa dulu diri kita itu. Makanya Nabi itu beliau didik dirinya, keluarganya, dan umat beliau untuk menjaga diri dari harta yang haram. Bahkan harta yang subhat pun harus dijaga diri kita darinya. Nabi kita kan dilarang apa? Makan sedekah. Beliau pernah dapat kurma ini. Padahal beliau kelaparan. Kata beliau andai saya tidak khawatir ini harta sedekah, saya akan makan ini. Kenapa beliau tidak memakannya? Karena beliau ada ilmu bermanfaat tadi yang menghalangi bahaya ini karena kita dilarang. Cucu beliau Hasan dan Husain pernah makan sudah makan dia dari kurma sedekah apa kurma zakat dari zakat harta zakat ini. Nabi korek keluarkan kata Nabi kita dilarang makan ini. Abu Bakar mertua beliau sahabat yang termulia pernah makan diberi ini beliau makan karena diberi oleh budaknya bukan beliau mencuri. Budak beliau memberi makan beliau. Beliau makan. Selesai nah, beliau makan. Budaknya bertanya, kamu tahu itu makanan kamu dapat dari mana? Saya dapat dari mana? Kata Abu Bakar, iya. Kamu dapat dari mana itu makanan? Kata budaknya, itu makanan yang kamu makan. Saya dapat dari hasil perdukunan saya di masa jahiliyah Cuma kata beliau, saya tidak, tidak, pindah, tidak pandai mendukun. Cuma ada orang sakit, saya gini-gini katanya. Ah di, di, di, dikira pintar saya mengobati Dikasih saya makan Itu yang kamu makan Oh mendengar seperti ini Abu Bakar minta lagi atau tidak Mungkin kita mana lagi sini Gitu ya nggak. Langsung korek mulutnya dia muntahkan Kata Abu Bakar Andaikan makanan ini tidak bisa keluar Kecuali bersama dengan ruh saya Saya akan keluarkan Artinya apa Mengeluarkan makanan harus mati sekalipun Tidak apa-apa yang penting makanan itu tidak ada dalam perut saya. karena itu kan neraka ya. Kan itu lihat. Orang-orang yang memakan harta anak yatim. Disebut dalam Al-Quran apa? Tidaklah dia memasukkan ke dalam perutnya. ilan naro. Kecuali dia memasukkan api neraka. Mau kita begitu? Nah ini rezeki yang baik ini penting. Rezeki itu bukan banyaknya yang dicari. Tapi berkahnya. Paham ya? Dan ternyata yang rezeki itu. Yang kita cari setengah mati. Yang mana milik kita? Hah? Ayo. Yang mana milik kita? Ini yang banyak keliru nih hidup kita ini. Banyak keliru ini. Ya, Kenapa saya katakan keliru? Ya memang begitu hadisnya. Nabi bersabda pernah tanya kepada sahabat. Sedikit lagi ya. Kata Nabi. Siapa di antara kalian? Ayukum, Siapa di antara kalian? Yang harta ahli warisnya. Yang akan dimiliki oleh pewarisnya itu lebih dia cintai daripada harta miliknya sendiri. Kata para sahabat tidak ada ya Rasulullah. Pasti hartanya dia lebih dia cintai daripada harta milik warisnya dia. Kata Nabi ketahuilah. Nah setelah itu Nabi lanjutkan. Ketahuilah kata beliau. ilamu ketahuilah. Sesungguhnya setiap kalian ini pasti apa? Harta warisika Harta pemilik warisnya nanti Itu lebih dia cintai Min malihi Daripada hartanya sendiri Bingung sahabat bagaimana ini Kata Nabi apa Setelah itu Nabi sebutkan lagi Maluka makodam Hartamu apa yang kau kedepankan Nah ini nih Harta kita yang kita kedepankan Kita simpan untuk kita Wa malu warisika ma akhart. Dan harta pemilik warismu itu yang kau akhirkan. Kita punya aset. Masya Allah. Di mana-mana ada kebun kita. Di mana-mana ada uh, aset kita. Oh, di mana-mana ada tabungan kita. Terkenal. Rekening kita. dimanapun ada merek bank. itu ada rekening kita. Ya kan begitu ya? Apa merek bank itu? Mau BPD. Mau Sulselbar. Mau ini, mau ini, mau ini. Ay, banyak ada semua. dan nah, dihitung lagi merek bank. Ada semua di situ misalnya dia punya. Oh, dia banggakan. Apa kau bilang? tujuh keturunan saya tidak akan bangkrut hmm, lihat rekeningku dibanggakan milikmu kayak itu kalau kamu mati sekarang yang mana milikmu? Kutanya itu semua jadi milik ahli waris jamaah nah yang hartamu yang kamu kedepankan itu kata nabi yang kamu sedekahkan di jalan Allah ketika kamu sedekah 100.000 itu milikmu yang satu triliun oh bukan tapi yang mana dicintai ah aku tarik tarik ini tentu yang satu teliu itu lebih dia cintai oh sering dicerita sering diungkap waletku tahu enggak kamu dua kilo <laughs> misalnya kan kebunku cengkeh tuh lima ratus kilo kering misalnya dibangga ini yang dia sedekahkan uh ada lagi sumbangan Harus saja selesai kemana sumbangan ada yang lagi sumbangan eh, marah ini marah usah kalau kamu nyumbang nyumbang itu milikmu harusnya kita itu ketika kita menyumbang itu kita harus yakin begini. Hartaku, tabunganku, milikku untuk aku. Allah kembangkan, Allah tambah. Nah itu dia. Yang kita bangga ketika bangkit di padang pasar oh ini hartaku banyak. Itu yang dibanggakan itu harusnya. Adapun yang kita sebut semua tadi mati kita itu menjadi milik ahli waris. Ternyata kata Nabi, harta yang menjadi milik ahli waris itu yang dia banggakan daripada hartanya sendiri. Dan harta kalian juga kata Nabi apa yang kalian makan itu saja milik kalian. Yang kalian makan. Kita hari ini bekerja dapat untung 100 juta. Kita makan coto satu mangkok, itu adalah cekimu itu, itu milikmu. Yang satu mangkok coto. Setelah itu besoknya bang. Naik tekanannya mate. Selesai. <tuh> <tuh> yang mana tabunganmu? Makanya menabung cepat dari sekarang. Kalau semakin banyak penyakit, kolesterol sudah naik, gula naik, banyak-banyak bersedekah. Menabung untuk diri kita ini. Jangan sekek. Itu orang, itulah namanya. Manusia itu banyak sekek terhadap dirinya. Tapi terhadap orang lain tidak sekek. Kan dia kumpulkan ini untuk siapa ini? Untuk ahli waris kan? Eh, untuk ahli waris. Tapi untuk dirinya sekeknya, menyumbang sekek sekali. Hmm. Sekarang ini pikiran dibalik. Huh? dibalik Untuk saya, itu dulu pikirkan. Apa yang ada milik, sedekahkan. sedekahkan Cepat. Kalau kita punya sepeda lima di rumah, simpan-simpan saja. Sedekahkan mie cepat. Daripada mati kita nak dipakai mie juga. Punya pakaian dua lemari. Penuh lemari ini. Beli lagi lemari. Ada jubah baru, beli. Jubah baru, beli. Tapi ndak pernah dipakai ini. Lebaran haji, beli lagi satu. Ini enggak pernah dipakai. Anu Ustaz untuk pergi undangan. Ih, yang mana kau pakai? Paling itu, itu terus. Yang mana dinikmati? Yang mana? Semua dimintai pertanggungjawabannya. Kalau masih milik kita itu akan diminta pertanggungjawaban. Tapi kalau kita sudah sedekahkan, ah ini milik sebenarnya ini. Makanya kalau banyak pakaian tak enggak dipakai di rumah disedekahkan cepat. Hah? banyak barang-barang tak yang disimpan Saya di gudang tuh di atas plafon sana disedekahkan. Kenapa? Oh, sayang Ustaz itu kan pemberian orang. Iya, pemberian orang kan sudah milikmu. Disedekahkan. Sekarang korek itu sebentar banyak Oh banyak oh banyaknya di. Pernah saya bilang begitu sama teman-teman. Ternyata dia kirimkan saya berdos-dos. Banyak muncul. Kebagikan kepada masyarakat. Wah oh, senangnya orang. Yang dia dapat pembagian ini. Wah oh, itu nah jaga sekali itu sama orang. Ternyata barang berharga bagi dia. Jelas ya. Kemudian yang terakhir. Apa tadi? Ilmu yang bermanfaat. Kemudian rezeki yang baik. Amalan diterima. Nah amalan yang diterima ini. Terkait dengan ilmu. Kalau amalan tidak, ber, tidak dibarengi ilmu tidak akan diterima. Kemudian yang kedua dengan rezeki yang baik. Makanya ketika orang berdoa tadi tidak diterima karena apa? Amalannya tidak diterima karena dia tidak baik makanannya, pakaiannya, minumannya. Makanya Nabi sebutkan juga kata beliau apa itu lah sodakota min gulul. tidak diterima sodakoh dari harta rampasan dari harta rampasan. Jadi ini gulul itu harta rampasan perang belum dibagi tapi diambil sendiri. Nah, itu namanya. Ya. Ini dia, sodakoh kan tidak diterima. Makanya, kata nabi, "La sodakota min gulul, tidak ada sodakoh dari harta gulul." Jadi, dia beribadah dengan sesuatu yang haram. Bagaimana bisa diterima? Pergi haji dari harta korupsi, dari harta menipu. susah diterima zaman sekalian. Susah. Mau umroh tiap bulan, tiap bulan umroh tapi harta haram. Apa gunanya? Jelas ya. Karena itu kalau ingin diterima ibadah kita rugi kita kalau ibadah setengah mati tapi tidak diterima kita rezeki banyak kita banggakan tapi tidak baik lalu kita tidak punya ilmu nah itu kehidupan kita nanti dipertanggungjawabkan di hadapan Allah apa yang akan akan kita banggakan nantinya jelas ya kan itu doa ini jamaskan lihat Nabi baca kapan. Setiap habis selesai sholat subuh Subuh sebelum memulai aktivitas. Cuma ada orang bilang. Saya Ustadz. Saya beraktivitas sebelum subuh. Jam 2 malam sudah keluar dia beraktivitas. Tidak sholat juga. Itu tadi saya bilang. Ketika dia bangun buka mata. Euh, bang. Nah itu dia. Ingat bang ini. Pusing. Jadi aktivitas terus. Datang sholat subuh. "Woi, Kalau ketinggal sholat ini. Berapa sekian ini rugi. Begitu dia. Itu kenyataan terjadi. Teman-teman yang belum belajar. Alhamdulillah setelah dia belajar dapat ilmu yang bermanfaat dia robah pola hidupnya usahanya siang terakhir ya saya sebutkan seperti kisah seorang yang siapa namanya waktu itu Sohar al soher al ini dia orang susah dulu ya susah hidupnya tapi setelah itu dia mendengar doa dari nabi ketika nabi doakan allahumma barik li ummati fi bukuriha Ya Allah berikanlah berkah pada umatku Pada pagi harinya mereka Oh dia dengar pagi hari itu berkah Siapa tadi? Sahar bin Abdillah al Gomidi. Setelah itu beliau berusaha di pagi hari Sampai menjelang duhur saja Jadi mulai pagi sampai duhur Berhenti beliau berusaha Kenapa kata beliau? Kata beliau ya. Tuhan Nabi kan di pagi hari itu diberkahi Saya ingin dapatkan berkah itu Ternyata Allah berkahi hartanya Allah berkahi pekerjaannya Allah berkahi juga hasilnya Makanya dia ketika kaum Muslimin perang waktu itu mengerahkan pasukan darat pasukan laut untuk menyerang Constantinople waktu itu itu beliau menyumbang 100 kapal dengan uang beliau 100 kapal itu berkah dari hartanya padahal dia usahanya kawan pagi sampai siang saja ternyata kalau memang Allah berkahi rezeki kita nggak perlu pagi siang sore malam jungkir balik tidurnya sambil duduk saja gitu. Beli, Pak. Ya, beli apa? Tidur lagi. <gir> gitu, gitu. Makan juga begitu. Makan. Beli, Pak. Tinggalkan lagi. Membengkak ini nasi sebesar kelingking. Karena yang terjadi begitu, Tuh. Susahnya hidup. Ternyata rezekinya tidak seberapa. Tapi kalau diberkahi itu, kerja sebentar, hasil bagus, manfaatnya bagus. Kita tabung lagi untuk akhirat. Oh, itu baru selamat kita. ya Jadi jangan dibanggakan milik yang akan jadi milik ahli warismu. Ingat itu, yang milik kita itu yang kita tabung. Ini menyumbang, ini menyumbang, apalagi yang sifatnya pahala jariah. Oh, sering-sering menyumbang. Paham ya? Allahu taala a'lam. Ini jamaah sekalian, jadi kita hafalkan doanya, kemudian kita baca di setiap habis solat subuh. Setelah salam, perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah menjadikan kehidupan kita ini berkah dan kita masuk ke dalam surga-Nya nanti. Allahu taala a'lam. Semanak Allahumma wa bihamdik, saida Allah ilaha anta astagfiruka wa atubu ilaik, Yang mana pas jamnya ni? Tiga 3:00 kuliah.